Penyebab rezeki suami susah datang Pertama, tidak pernah ibadah Kedua, mencari uang dengan haram Ketiga, jarang bersedekah Keempat, suami menyakiti hati istri Kelima, malas bekerja Keenam, sering berbuat dosa Terakhir, tidak pernah bersyukur